Gimana sih, hanya dong. Hai guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Beneska Official. Oke, dari seperti biasa, di disini saya akan membagikan preset yang terbaru lagi, guys. Ya, oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja simak satu persatu presetnya.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 Halo. Oke lanjut ke versi yang keempat Kuli kita tadi kuli kita kata, kuli kita tadi kuli kita kakak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 Oke lanjut ke presiden yang ke-7. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-8. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-9 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 Oke lanjut ke peserta yang ke-11. Soal percintaan dong. Cinta-cintaan aja yuk. Aku tipe bocil cepat-cepat prime. Oke lanjut ke peserta yang ke-12. Yeah. <me askenser>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 Oke lanjut ke versi yang ke belas Oke lanjut ke versi yang ke 16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 Oke lanjut ke peserta yang ke-19. Oke lanjut ke peserta yang ke-20. Oke lanjut ke versiode yang ke dua puluh satu. Oke lanjut ke versiode yang ke dua puluh dua. Oke lanjut ke versi yang ke-23 Oke lanjut ke versi yang ke-24 presiden ke yang ke-25 <Susuk> Oke lanjut ke presiden yang ke-26 ya <Susuk> Oke okay guys jadi mungkin segitu aja berikutnya semoga kalian suka dan kita bertemu lagi di video selanjutnya